Guruku, kau tak pernah lelah mengajarku. Kau tidak pernah bosan memberi ilmu. Inginku membanggakan dirimu. Guruku, kau pahlawan di hidupku. Kau tidak pernah pamrih denganku. Di sekolah. Besar pengorbananmu, aku tak akan bisa membalas jasamu. Terima kasih, muridku.